Hey guys Mau ngerjain shacho lagi Nggak ngerjain orang yang ada di belakang sini Jadi hari ini kita mau foto apa sayang? Mata di foto Foto kehamilan ya Jadi tuh biasanya di Jepang tuh Bukan cuma di Jepang sih di Eropa juga Kalau ibu-ibu sebelum persalinan tuh Pas perut paling gede itu difoto gitu Jadi hari ini kita mau foto di luar Kalau foto cuma perut kosong begini Coba sayang kamu buka dulu lah Yuk kalau cuman foto kosong begini itu kurang menarik. Jadi uh, kita udah siapin nih ada tato ya, tato ya, sayang. Aduh, jatuh, jatuh, jatuh sayang Jatuh sayang Mata ni tato. sebenarnya Itu ya, seal aja ya. Jadi kalau kita cuci polot, ya udah, udah. Oh, mau oh, oh, oh, oh, apa ini? <tis> Bentar. Hah? Ini jatuh. Kenapa jatuh? Silunya. Aku udah siap-siapin. Ini <tis> ini. Poro, poro, poro, poro Poro, poro, poro, ah, poro, poro Nanti itu kita tempel di sini Iya Kita tempel di sini Terus baru foto Heeh. Mm -mm. Ini tato ya, ini bukan hilang ya uh, Caranya? Caranya harus ini Harus dibuka dulu? Iya, buka dulu, ya, buka dulu. Aku buka. Pukul Eh, pukul mana? Mana, nomornya Nomornya Oh, nomornya? Iya, dong. Oh, ada nomornya Nomornya Ini nomor apa sih? Oh, minggu keberapa gitu? Iya, dong Bentar, aku nggak ngerti ini Yang mana dulu yang ditempel? Bentar Hah? Yang mana yang ditempel dulu? A oh iya iya, anaknya dulu kan? Nempel di sini. Iya dong. Ya, enggak gimana dia? Sini sini kayak gini, kayak hmm. gini. Soalnya atau begini kali atau di sini? Ah sini lebih baik ya. Tapi bagi kita sekarang sini loh. Terus masa begini? Iya, sini ya. <laughs> di sini. Atau ini? Di mana? Jadi ke bawah dong kepala. Iya <laughs> ya, jadi sini. Ah, Ini bagus juga ya. Bagus ya ne. Tapi kepalanya tapi kalau kalau udah mau ngelahirin sebenarnya dibawa kan Iya iya iya. Sebenarnya. Iya ya, dong. Jadi ini ngegambarin anak kita dari sini gitu aja kali. Oke. Okay. Gimana kalau kayak gini? Iya. Nanti fotonya lebih banyak ke kiri apa ke kanan? Sini ya? Enggak, <laughs> ya, kamu, sini. kamu ke sini. Aku kayak gitu. Oh, gitu. Ya. Bukan di sini. Bukan sini. Di sini bagus di Sini. Di sini. Iya. Di sini. Hmm. Beneran? Iya, benar. Atau mau di atas, kalau mau hadap ke atas harus di sini. Tapi tergantung kamu nanti foto angle-nya gimana foto begini dari sini, ya. atau foto gini dari sini, yang mana? dari dari sini apa dari sini lebih banyaknya kayak dari sini, dari sini. begini kamu berdirinya, Soalnya, sini kan buninya, milinya kayak gini jadi ya, udah, arahnya kayak gini lebih bagus sih, terserah kamu lah, iya dong, nih langsung nih aku buka nisilnya, ya nggak usah bantu, aduh, <laughs> ini kuku aku nggak ada ini, udah kayak monyet, nih aku buka ya? Oke. Okay. Lutung baby. Yap. Di sini. Hmm. Beneran? Ya. Mana ya begini? Ya. Beneran nih? Ya. Sekali pakai ya. loh ini ya. Ya ya. Satu bener. kali pakai loh ini. Iya. Bener pede ya? Beda aja. Beda aja. Iya. Up. Air, air. Air airnya, iya. Air. Air. Air. Air. Bukan, bukan. Itu sama. Oh, kucing Peppa, oh, Sampai. bukan, <laughs> kamu, kamu, kamu, kamu, Aku mana kamu, air kamu, kamu, kamu, minum kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, ya, aku basahin ya, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kelihatan gambarnya. kelihatan, ini. Oh, kelihatan. Oh, kelihatan. Mantap sebentar lagi ini yang korelasis itu itu oh. bisa gelagel lagi gitu satu itu kita bisa lepasin oh bisa kita buka gitu kertasnya iya oh iya ini kudahatan. ada tandanya ini emang nih buatan orang Jepang oh gitu ada tandanya nih tuh Tanda -tanda. berubah pas kena air itu ada tandanya oh gitu oh, beneran ada warna pink gitu kamu nggak kelihatan ya iya nggak aku Iya. tapi alah, ya, ada sirnya bisa terlihat itu udah kebuka itu udah buka ya oh, oh pas udah kena air, langsung kebuka loh ya. oh. oh oh iya oh, oh iya oke okay, oke okay. ini apa ya? buka begini okay. atau harus dipindah oh jeng udah udah berikutnya ini welcome baby welcome baby mana welcome baby jadi baby. Baby. baby ya itu baby berarti aku nempelnya gimana ini babynya eh, ah welcome baby Enggak, ini baby b ini be berarti aku B. begini ya iya tuh beneran iya kalau kembali aku nggak tahu loh ya <laughs> iya terus buka dulu tuh saya buka dulu ya aku Bantu, juga bantuin aku buka lah aku juga ya oh. udah nih aku tempel ya oke okay. beneran nih beneran oke okay. nah, ini udah hei eh, barengan tempel aja mana oh. ini eh bentar aku yang tempel deh ini welcome nih ya welcome oh iya, iya. Bener ya benar ya takut bingung aku, ini dua-dua boleh ini? Boleh? Terlalu deket kali ini bentar aku nggak kelihatan loh ini Posisinya mana yang bagus? Bentar, um, oh, enggak, harusnya ini si babynya jauh nggak coba, sebentar, pegang dulu, pegang hati-hati begitu -hati. banget jatuhnya nih Ah, salah gue sayang, harusnya ditempel dulu, jangan kasih air dulu Nanti bagian yang lain tuh semua kena sayang, ditempel aja dulu semuanya. Mana sih? Oh, jangan-jangan dulu, oh. udah ada ayahnya, soalnya. Oh, oh, sebentar. Dulu, ya, iya, harusnya jadi harus aku harus keringin dulu bagian sana. Mm -hmm. Sawar, sawar. Oh, oh, udah, ya, oh, udah, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh. oh, sebentar, sebentar. Aku keringin dulu. Oke, okay. kalau ada air, jangan-jangan nggak bisa nempel nanti. Oke, okay. <laughs> welcome baby. Too. Welcome baby kita tempel-tempel dulu aja sih nyamainnya yeah. ini apa ini? dua tiga 36, apa ini 36 puluh enam tiga puluh enam week week minggu ini minggu, dua dua d dua hari dua hari oh ini artinya uh, kandungannya udah tiga puluh enam minggu dua hari gitu ya Iya yeah, gitu jangan salah ya kalau terbari artinya beda loh enam puluh tiga puluh tiga ntar ntar aku bingung ini gimana nempelnya ini harus hati-hati coba kamu bukain saya okay. gimana nempelnya hang? ya mana dari mana dari tiga puluh dua minggu lah huh? okay. eh, 36 hmm. minggu. <laughs> Bentar, ini tiga puluh enam minggu dua lo ini iya makanya yang berdua makanya Hadi. makanya jangan sampai salah maksudnya oh. ribet deh ya taruh satu satu oke okay. Ih, okay. uh, cakep sih ini tiga berarti tempelnya gimana tiga puluh enam oh kamu ya oh. aduh hati hati atau gimana tuh Enggak, tiga itu kan begini iya. Oh iya, berarti begini 36, Tiga puluh enam, berarti aku taruhnya di bawah sini aja. Iya, di bawah, di bawah aja. Benar, kelihatan kan ya? Kalau sudah di bawah, jangan loh. Oh, jadi di mana? Udah enggak ada tempat loh. Oh gitu, gini aja. Sini, sini, sini. Oh, di bagian sini aja. Iya, iya, Kalau di bawah, waktu kita foto, enggak kelihatan Tiga puluh dua minggu, dua hari gini aja, berarti eh, ya? Tiga puluh dua minggu, tiga puluh enam minggu. Sorry, sorry. Uh disini aja ya? hmm beneran nih? Yeah. iya oh. oke lanjut iya yeah. 6 aduh dipet banget oh. ini oh oh, oh mana? 6 itu berarti nulisnya begini ya bener ya takutnya nanti ribet sayang yang tenang kedua hari loh iya makanya I... week wik bentar oh. oke lanjut lanjut ah okay. ah pembatu ini ini? Iya, D. Ini D? Lu ribet ya tulisannya ya? Aku nggak ada punya sayang. Hai, dua. Hati-hati. Hmm. Dua hari. Dua. Kalau tempel ini jadi begini, oke. Okay. Oke, okay, lanjut. Lanjut, lanjut. Nau, kamu bilang. Hmm? <laughs> kamu cuma pengen aja Ayo, Hana, coba, Ayo. Sisanya. Ay. Ay. Ini? Ini hari. Hari. Oke. Okay. Bentar. Oh ini kalau dikasih air jadi gampang ya oh, lepasnya gitu? nah, bener sih kasih air dulu sabar ya sayang ya sabar ya hmm, papa lagi ini nih lagi nyiapin ini supaya supaya bagus fotonya nanti sabar sabar hmm, semua orang kayak gini gak orang Jepang hmm iya sekarang lagi corona kan hmm. jadi orang-orang hmm. udah keluar hmm, Lagi nge begini maksudnya hmm, hmm. Apa udah dari dulu motretnya? Jadi, ya, motretnya nih foto, hmm. foto di rumah lagi. Toren lagi ngetren foto di rumah. tapi kita bukan foto di rumah loh. Yeah. <laughs> oh, cakep sih. Cakep, heeh, uh -uh. bagus kok. So. Ayo, sayang, udah papa tungguin. Uh -huh. 32 tiga puluh dua -huh. minggu dua 2 hari. 2 hari. Ini bayinya lucu loh, pas banget ini bentuknya ke bawah gitu ya. Soalnya udah mau ini. Sementara lagi mau keluar gana oh, Perutnya gede banget Adah. Adah. Cakep banget Gak ada love-love gitu ya sayang ya? Oh hati-hati sayang Ayo sayang kita foto Foto hmm. Ayu kurar yuk belum baru oh. 36 minggu Oh iya iya hmm. Sayang hmm. hmm. Oke okay. Kita cakep lah Udah, udah bagus ya. Ini hati-hati dulu lapa? ya. Gak tau aku. Ini gimana ya? kena aku gak tau ya. Hah? Aku gak tau. Gak usah ya mungkin? Gak usah aja. Hah. Kita hati-hati aja. Takutnya nanti kena lepas lagi. Bagus sih ya? Bagus ya? Ayo, kalau gitu kita langsung aja keluar foto. Keluar foto. kalau gitu kita langsung aja keluar foto di luar. Gimana sih pasiennya ya? Nggak tahu Oke, okay, kalau begitu kita maksudnya foto di luar, oke? Okay?